Halo teman-teman, kali ini saya ingin berbagi info mengenai bagaimana cara penggunaan Trulum yang benar skincare dari sinergi. Nah, pertama-tama teman-teman harus bersihkan muka dulu sampai bersih ya, terserah itu mau pakai sabunnya apa saja. Setelah itu semprotkan secara merata trulum ke seluruh uh, wajah juga leher. Nah, seperti ini, saya kebetulan ada trulum edisi kecil ya untuk traveling, dikocok dulu. Oke, dikacau dulu setelah itu Jangan lupa mata sama mulutnya harus ditutup seperti ini ya Jangan terlalu sedikit juga Karena kalau terlalu sedikit hasilnya gak akan maksimal Oke, kemudian urut-urut ya, Terutama yang ke hutan Urut-urut, terus urut-urut ya Oke, jadi ke atas leher terutama leher yang sudah berkerut seperti saya Oke okay. kemudian tepuk-tepuk tepuk-tepuk sampai kering nah selesai teman-teman nah, sebaiknya nih uh, Trulum ini gunakan sesering mungkin pagi hari ya sebelum pakai make up kemudian siang setelah cuci muka dan malam hari pada saat mau uh, tidur setelah mukanya bersih 3 4 kali dalam satu hari itu akan lebih baik. Nah, ada pertanyaan juga, "Perlu ngasih pakai pelembab lagi?" Gitu ya? Nggak perlu, karena sebenarnya telur ini sudah melembabkan. Ya, sudah sangat melembabkan. Kalau sunblock sih boleh-boleh aja, silahkan saja. Kalau memang kesehariannya sering kena uh, paparan sinar matahari, tetapi kalau misalnya hanya rumah kantor gitu ya, itu rasanya nggak perlu karena apa? Karena kadang-kadang uh, kan... Uh, sunblock itu sendiri suka bikin flat juga suka bikin jerawat juga gitu ya dan trulup ini sebenarnya udah lengkap banget ya di dalamnya ini 5 in 1 sudah berfungsi sebagai toner day cream, bright cream, eye cream juga night cream dan fungsinya maksimal banget untuk kulit kita sesuai dengan kebutuhan karena bisa mencerahkan kulit kemudian juga menyamarkan kerutan ya dan menyamarkan juga bahkan bisa menghilangkan flek dan Uh, bisa menyehatkan kulit Nah teman-teman seandainya nih ya Seperti yang saya juga alami Ada reaksi di awal pada saat pemakaian Terlalu Hari ketiga atau keempat gitu ya Saya ada tumbuh jerawat dan cenderung lebih besar <coughs> Seperti kayak bisul gitu juga uh, Tumbuh uh, jerawat kecil-kecil gitu Dan kemudian agak sedikit gatal Itu gak apa-apa terusin aja ya itu hanya ada reaksi di awal pada saat detok ya, dimana mungkin dulu pernah menggunakan yang namanya kosmetik atau krim yang jet cukup berat gitu. Insya Allah sih dalam 3-5 hari e, setelah reaksi itu biasanya gatal sama jerawatnya itu langsung kering gitu ya. Nah, saya penggunaannya sekarang udah hari ke-20. Nah, yang saya rasakan saya seneng karena kulit wajahnya e, lebih lembut gitu ya. Kemudian juga lebih kenceng. Dan saya merasa adem Kenapa adem? Karena mm, Biasanya kan saya pakai krim dokter ya Mungkin udah lebih daripada 10 tahun Nah biasanya kalau kena sinar matahari ini Rasanya berat, panas Kemudian sering merah ya Kadang-kadang kayak kipetik rebus ya Terus juga sering ngeletek dan karena keseringan ngeretek rasanya jadi kulitnya sensitif juga mm, iritasi sering iritasi nah. dan senangnya terlum ini nggak pakai ngeletek ngeletek nggak pakai merah merah gitu jadi bener-bener adem dan saya merasa bahwa kerutan di bawah mata ini ya udah mulai memudar kemudian garis senyum ya yang tadinya jelas banget nih sekarang sudah mulai kenceng dan saya punya problem di terbesar itu udah dalam flek flek saya cukup lumayan tebel karena Ya itu mungkin karena pengeletekan terus ya dan juga me, wajah saya cenderung juga jerawatan Nah fleknya agak tebelen sekarang alhamdulillah sudah mulai memudar Kemudian juga ini nih pori-pori uh, ya pori-pori saya cukup besar gitu ya Tetapi alhamdulillah setelah penggunaan 20 hari uh, flek sudah mulai samar juga pori pori sudah mulai mengecil. Mudah-mudahan sih penggunaan nanti sebulan ya, lebih daripada sebulan itu kulit saya akan lebih kinclong ya. Dan saya juga merasa sih kalau sekarang pakai bedak itu agak lebih nempel dan lebih moist gitu ya, lebih cling. <laughs> ya, mudah-mudahan ke depannya akan lebih bagus kulit saya. Nah, teman-teman, uh, seluruh -teman, ini kandungannya sebenarnya sangat aman ya. Sangat aman mungkin tidak sama dengan krim-krim atau kosmetik yang biasanya beredar di pasaran yang biasanya nih suka krim-krim dokter aja suka mengandung ada steroid ya ada juga mengandung merkuri barangkali ada mengandung juga hidrokinon atau mungkin asam nitroid ya, yang itu biasanya memang yang sering beredar memang itu cepet banget kalau untuk kulit ya untuk mutihin, untuk ngilangin jerawat, untuk bikin celi itu cepet banget ya. kalau itu dosisnya tepat oke okay, aman tapi kalau misalnya dosisnya berlebih ya karena kan ada titik jenuhnya biasanya. Berlebihnya itu yang berbahaya untuk kulit kita. Nah, Trulum ini bahan dasarnya sangat aman tidak ada zat kimia yang berbahaya hanya terdiri dari empat unsur yaitu ekstrak buah-buahan, ganggang vitamin B dan vitamin C jadi aman banget untuk digunakan dalam jangka waktu lama ayo teman-teman semangat ya e, jangan patah semangat kalau terjadi reaksi di awal gitu ya. semangat untuk kulit sehat ya di masa yang akan datang itu saja barangkali info dari saya untuk penggunaan turulum dan kira-kira e, reaksi yang akan terjadi pada saat di awal pemakaian mudah-mudahan bermanfaat terima kasih, bye